apa kabar semuanya, terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di channel wangi misterius saya akan menunjukkan beberapa video berhantu dan fenomena-fenomena astral jangan lupa subscribe, like and share, komentar juga jika kalian ingin video yang lebih seru lagi aku yakin video ini menyeramkan dan aku sarankan jangan nonton sendirian Kalian pasti sudah tahu dengan hantu Sadako Hantu wanita dengan ciri-ciri rambut panjang dan berbaju putih Mirip dengan hantu Indonesia Yaitu hantu kuntilanak Di video pertama ini Ada seseorang youtuber Asal Jepang Yang penasaran dengan suara aneh Di dalam dapur rumahnya Pada malam hari Dia mematikan seluruh lampu rumahnya Dan merekam Arah dapur rumah dengan menggunakan mode inframerah, dia terkejut karena ada seseorang di sana, dan ternyata orang itu adalah... ya <coughs> ampun, Uai Uai so. Uai Uy Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret 2007, seseorang mengupload video di mana dia dan teman-temannya sedang bersantai duduk di sebuah kamar. Tanpa sengaja, pria yang memegang kamera melihat dan merekam sosok berpakaian putih mirip seperti hantu pocok. Mengita, mengita. Kau, Kau nih. kalau boleh. Oi oi. Dah buat, entar aku oi, senang boleh. Hei, kan apa? kenal lu Tengok, apa Tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, tengok, dan di video yang terakhir terlihat nampak seseorang sedang melakukan meeting dengan aplikasi zoom dan dia memberitahu pada lawan bicaranya bahwa ada seseorang yang sedang melekat di belakangnya dan mengintip namun pria itu nampak tidak percaya dan jelas orang sedang mengintip di belakangnya Siapakah itu Where the Nah, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa, dukung terus agar kami terus berkembang dan semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Follow juga Instagram kami di channel.